Q&A pertanyaan olah nafas Ri2 eh, pertanyaan pertama saya ikut olah nafas kegirangan lalu berat badan naik <laughs> sebenarnya bikin naik itu bukan bukan ya makannya <laughs> berat badan naik karena makan tapi makan apa beda-beda makanya kalau orang tahu dirinya sendiri ya dengan bisa tes DNA, bisa pengalaman. Tanpa tes pun kalau mengamati. Jadi orang itu gini, ada orang yang sensitif terhadap karbohidrat. Artinya kalau dia makan karbohidrat, lebih sedikit saja naiknya banyak. Tapi kalau dia sensitif dengan lemak, makan lemak sedikit saja naiknya banyak. Makanya banyak orang enggak mengerti tubuhnya itu sensitif lemak atau sensitif karbohidrat. Kalau sensitifnya karbohidrat, mau nurunin berat badan, kurangi karbohidratnya. Kalau sensitif lemak, mau nurunin berat badannya kurangin lemaknya, sama juga mau naikin, saya mau, saya udah kukurus pak nih, saya ikut grup lain berat badan saya meluncur tak terkendali dalam satu bulan aja udah turun 10 kilo, Lah sekarang saya kemana-mana dibilang krempeng ini Nah untuk naik, tapi saya naik susah pak, karena sudah bakar makan nasi kembali, berat badan nggak naik, gulanya yang naik. Canggah jangan ada sensitif lemak, jadi untuk menaikkan makannya lemak, misalnya gitu. Ya. Jadi orang itu punya sensitivitas berbeda, misalnya sensitif lemak atau sensitif karbohidrat. Nah kalau orang diabet mau naikin berat badan kan harus hati-hati, ya. Tapi kalau dia sensitif lemak, nah makanya juga perlu tes kolesterol. Wah saya aman pak, kolesterol, asam urat, trigliseridnya aman. Cuma gula toh coba menaikkan berat badan dengan makan lemak. Tapi kalau dia sensitif karbo, nggak sensitif lemak, ya makan lemak nggak bikin gemuk. Kalau saya sensitif karbohidrat, saya 60 kilo saya kan idealnya 62, Itu 76. Itu jurnum turun sekarang enam dua. Kalau saya enam satu aja, saya mau naikin sekilo gitu ya. Saya istilahnya itu ya curi-curi karbohidrat gitu ya, ya makan nasi dikit-dikit gitu ya, makan singkong gitu ya. Naik cepet sekilo itu dalam waktu dua minggu, saya pasti naik sekilo ya. Mau dua kilo ya, lanjutin lagi. Nah, paling nanti gulanya yang agak ketinggian selama di bawah 120 dua nggak masalah. Kalau agak ketinggian gampang olahraga aja kan gitu ya. Jadi olah nafas ini eh, naikin saturasi dan pH kalau soal berat badan. Kalau memang mau nurunin, Pak, hebat kegirangan benar naik naik. Ya, Anda olah nafas seperti orang olahraga. Ya, olah nafas seperti olah orang olahraga. Orang tiong, Tiongkok kuno berkata, "Namanya ini ingtung. Ingtung itu bernafas, eh, berolahraga yang tidak bergerak." <laughs> Bahkan dia bilang, "Nama saya itu olahraga terbaik, itu saya kejebak, bukan kejebak." Gara-gara ketemu orang tua, orang Tionghoa yang udah tua. 80 tahun ada kali, lebih habis puluh tahun. Orangnya sehat banget. Dia tanya saya, Pak Jarot. Bapak kan orang yang concern kesehatan. Olahraga terbaik apa Pak Jarot? Dengan mantap saya jawab, renang. Gitu. Sampai saya punya kolam renang serta. spot club saya beli. Kedungnya saya di sekolah, lalu kolam renangnya saya buka untuk umum tapi jadi punya kolam renang gitu. Karena yakin olahraga terbaik ya renang gitu ya kan. Kenapa? Badan mengambang di air nggak mungkin kecapit, nggak mungkin ketarik, badan ngambang, nggak ada beban sama sekali. dalam kondisi melayang tidak ada beban, digerakkan, semua bergerak, semuanya bergerak. bahkan kalau ada yang gula di sini, menurun gula sama menurun berat badan sama, ya kan, bakar energi. saya itu pernah dua tiga bulan seperti waktu apa namanya meneliti untuk diri sendiri pengaruh olah nafas pada urin sehari 10 kali tes urin selama 2 bulan catat terus. Nah ini pengalaman 2009 yang lalu waktu gula saya 400. Saya itu misalnya gini, dalam satu bulan saya dengan makan yang sama, makan sama. Olahraganya beda. Seminggu ini sepedaan. Minggu depan jalan kaki. Minggu depan renang. Gulanya bagaimana? yang paling menurunkan itu berenang, jalan kaki satu jam, lalu setelah itu ada faktor waktu lagi makanya butuh macam butuh bertahun-tahun untuk menemukan pola saya gitu. Sekarang ada DNA, kamu olahraganya cocoknya sepeda, jangan tenis, kamu cocoknya olahraga pagi bukan sore gitu. DNA keluar, hasilnya sampai ke olahraganya jenisnya apa jam berapa keluar. Dulu saya itu sampai karena memang ada orang yang olahraganya punya cocoknya pagi lalu sore gitu ya nggak berdampak banyak. Cocoknya sore tapi pagi nggak berdampak banyak karena ada metabolisme tubuh. Nah, singkat cerita aja, dulu saya mendalami itu mencari ya. Dengan olahraga katakanlah sama-sama 30 menit. Jalan kaki, sepedaan, renang. Sebelum olahraga gulanya berapa? Setelah olahraga istirahat 30 menit gulanya berapa? Yang paling turun renang. Jadi renang itu bakar energi luar biasa. Apalagi airnya dingin, ya kan? Anda olahraga nih, mau bakar energi, biar kurus gitu kan? Waduh, gitu ya. Cek aja coba nanti kalorinya turun berapa, kadar gula jadi berapa. Nah, kalau berenang, nggak usah bergerak, bahkan nggak usah bergerak, nyemplung aja. Asal airnya dingin ya. Waktu ada kedinginan, Anda bakar energi kan. <laughs> Makanya masuk ke YouTube-nya Wim Hof. Metode Wim Hof itu diajari berendam di air es. Jadi, jadi, batas diisi es batu sampai penuh, bahkan sampai permukaannya itu. Kalau ngisinya malam besok paginya, itu udah kayak es semuanya gitu, lalu dipecahin ya. Tapi jangan sampai runcing ya, karena ada air tertentu yang bisa bikin tidak runcing, lalu dia nyemplung ke dalam air es. Maka Wim Hof itu disebut Iceman. Kalau Anda masuk ke Instagram, akunnya adalah Wim Hof Iceman. Muridnya gini, murid olah nafasnya, dibawa semuanya, diajak berendam di salju, di es, di air es. Diajak naik gunung Himalaya, naik ke kutub, nah, pakai serana kolor ngeligo. Kenapa? Waktu kedinginan kita bakar energi. Jadi ini hal yang sama juga buat yang gemuk. Coba aja dengan berenang. Cari kolam renang yang dingin, paling dingin pagi-pagi ya pagi aja berenang gitu ya. Sebelumnya olah nafas. gitu ya. Itu nanti kurusnya cepet tuh. Kalau mau coba, tapi saya belum pernah nyoba ya. Katanya di di Gading Serpong ada, uh, ice betting Saya lagi dikasih tahu sama anggota, Pak ada, Pak, kalau Bapak mau nyoba ice batting. Saya pikir, harganya berapa ya? Kalau mahal ya, gue beli sepatu aja. <laughs> Cemplungin ke Batam. Nanti saya ajari saudara setelah saya praktek. Kalau saya belum praktek, saya nggak akan ajarin. ya Jadi, berat badan bisa turun, bisa naik. Ya, kalau mau olah nafasnya untuk nurunin, ya olah nafasnya seperti orang treadmill sampai anda berkeringat. Ya, anda berkeringat, anda kita bakar berjalan turun, gitu ya. Atau kalau enggak, ya udahlah treadmill aja. Makanin itu waktu lapar minum, gitu ya. Jangan makan. Kalau olah nafas sebaiknya dalam keadaan perut kosong atau tidak perut kosong. Paling bagus perut kosong. Kalau misalnya enggak tahan lapar ya saya ini jam empat jam lima udah bangun gitu ya nunggu nunggu jam tujuh zoom selesai nanti mungkin jam sembilan ya kakak itu kakak kuat deh. ya udah minum pakan telur satu sama kopi gitu saya pagi-pagi nanti kalau pas selesai begini minum air perasan jeruk istri saya kuatin selalu air jeruk gitu ya jadi kalau misalnya paling bagus sih kalau kalau mau intermittent fasting sekalian yang diabet jam tujuh jam delapan atau jam 6 malam makan terakhir selesai olah nafas baru sarapan terbaik perut kosong apalagi kalau mau nafas perut-perutnya isi kagak bisa nafas perut nafas dada paling ya habis makan nafas dada gitu ya tapi terbaik perut kosong kalau menurut banyak orang terbaik nafas perut tapi saya coba nafas perut nafas dada kalau bicara saturasi sama 100% bicara PH sama naik jadi 7,5 gitu ya kalau secara itu tapi nanti kalau pas meter tiga diterangin, atau pas waktu body stretching diterangkan nafas perut itu ada gunanya untuk mijetin organ-organ di dalam saluran pencernaan jadi bagus untuk orang-orang yang punya masalah pencernaan, bahkan body diabet nafas perut, nanti akan sampai pada modul mengenai eh, nafas perut eh, bahkan beberapa grup sudah saya post ya kalau dipelajari, dicek di linknya gitu saya ada demonstrasi nafas perut 25, 26, 27, 28, kayaknya sampai 29, saya sudah post video nafas perut ya karena kalau praktek begini, saya ngajar begini susah ya, mau nunjukin perutnya masih berdiri, yaitu ngomongnya susah. Tapi di link YouTube saya post di grup, nanti grup 30 puluh sampai tiga yang belum saya akan post susul bagaimana saya tidur terlentang dan nafas perut. Ya, yang grup 25 puluh sampai dua sepertinya sudah saya pernah post di bulan April yang lalu. Saya post modul satu, duduk bersila, nafas perut, gitu ya. Dan juga waktu menjelaskan begitu pasti juga sebenarnya sudah jelasin mengenai makan atau kosong ya. Audio tarik nafas bisa diambil di mana? Di WA grup. Yang WA grup 25 sampai 28 ini malah udah saya post ya. Tapi nanti yang metode yang kalau yang belum berarti akan saya post hari ini ya atau saya post ulang deh. Kadang-kadang udah ke atas apalagi waktu itu kan belum mulai Zoom ya. Tapi pas sambil nunggu workshop saya udah posting tiap hari gitu. Yang grup 25 26 27 itu udah sampai posting yang modul ini termasuk videonya. Ya, tapi nanti saya post ulang aja kalau enggak ya tak kasih, tak kasih apa namanya ini lo gitu ya. Tapi kalau yang grup tiga puluh tiga ya belum, belum nanti nanti begitu selesai workshop saya post audionya ya. Anak 13 tahun bisa ya punya rekaman panduan metode 2 sendiri ada. Jadi metode, di WA group Selalu ada link rekaman videonya, dan akan ada file audionya. Jadi, kalau belum di pos memang belum waktunya. Contoh grup di mana kita ini kan baru belajar metode dua, tapi teman-teman ada yang pagi-pagi ikut body scan. Nah, tentu belum saya post. Maksudnya itu udah biar latihan yang ini dulu, dulu, karena latihan metode ini butuh waktu. Sampai nanti kita punya kemampuan tadi, seperti saya tunjukkan, saya saturasi yang, yang ketiga, 100 terus. Sudah berhenti, masih ngomong 100 terus. Nanti kalau udah kemampuannya seperti itu, olah nafasnya pelan-pelan, seperti metode 3 nanti, body scan yang kemarin, mungkin sempat ada yang ikut, dengan nafasnya pelan, saturasinya 100, paling tidak 99. Tapi kalau latihan metode 1-2 ini kurang, maka saturasi nggak 100. Makanya saya belajar metode satu ini ini kan ke Wim Hof. Lalu saya belajar metode 3 itu ke orang lain. Di sana itu nggak diajari saturasi, enggak diajari PH. Lalu ketika beberapa orang tertarik, mereka pada pasang saturasi, rasi, saya nggak bisa kayak Pak Jal 100, karena enggak bela nggak belajar modulnya ya, <laughs> nggak belajar modul Bimhof, langsung tiga gitu. Jadi memang model satu dua dari Belanda, Bimhof, model 3 dari Amerika, itu jadi beda beda perguruan misalnya. <laughs> jadi kita kombinasikan, tapi setelah saya melihat begitu, bagus yang dari Bimhof dulu, baru nanti metode, karena memang John Gabbas itu kan psikiatri. Ritmenya itu pelan, tenang. Di Amerika di sana dirancang untuk orang stres. <laughs> Namanya metode untuk stres rilis gitu. Banyak orang stres. Bahkan banyak orang tidak beragama. Jadi di Amerika, Eropa gereja kosong. Di Amerika, Eropa kan pernah ada data ya orang yang ke gereja hari Minggu itu hanya sekitar 10 Bahkan sebelum sebelum sebelum apa nama Awal sebelum era-era teroris itu malah lebih rendah ya 8 persen. Kalau tiba-tiba malah ada fanatisme naik terus juga naik sampai 12 persen. Selebihnya ya orang nggak ke gereja, nggak beragama istilahnya gitu ya. Nah, rupanya, ini ini analisa saya ya, waktu orang Eropa, Australia Amerika tidak pada beragama, jiwanya kosong. Karena jiwanya kosong, mereka butuh meditasi. Maka istilah yang digunakan meditasi. Emang John Kapat juga menyebutnya meditasi. Tapi waktu saya belajar, saya lihat esensinya, ini olah nafas. Maka, kalau yang ikut pernah pelatihannya Kabat kapatsin sama ikut saya pasti kalimatnya berbeda sama sekali bahkan ilustrasinya pun berbeda sama sekali nggak ada di saya mengajarkan misalnya meditasi gunung meditasi sungai meditasi pantai nggak yang ada nanti misalnya self image sanguin pragmatik, melankolik istilah-istilah bener-bener ya psikologi gitu ya saya nggak ambil istilah-istilah meditasi karena jujur saya sendiri termasuk maaf nih ya kalau di sini ada yang pendukung gitu ya meditasi Saya termasuk anti meditasi. Gitu ya. jadi mohon maaf gitu ya saya tidak menggunakan istilah itu karena secara pribadi keimanan agama saya gitu ya saya tidak bisa menerima beberapa aliran meditasi jadi mohon maaf kalau yang di sini eh, merasa nggak enak dengan pernyataan saya ya saya stop dulu